Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rasio 20. Tadi yang saya bilang kemarin, sidik lagi diperbaiki, bongkar total, penggantian rasio, per kopling, A few moments later. Eh, untuk trok plan, sidik seperti ini kondisinya, mengalami pecah rasio. Kemarin pesen hampir satu mingguan satu gini banyak buat belum bisa buat dia ini udah datang udah dipasang nah seperti ini pecah di sini ya petak ini bukan kesalahan yang masang ya kalau masang sih ya oke oke aja mungkin udah kemakan usianya jadinya seperti ini terus pesan dulu menunggu satu minggu ya tidak bisa buat video lagi Nah, ya, kita sudah ditambahin. Pemadam kompresi ini usahakan memasang model kompresi. Tuh, yang lembut ke sini dikasih biar enggak lepas. Saat saya ini. penghitungnya. Hai, sudah udah dipasang, operasinya. Nah, ini. namanya ini, seperti ini. Untuk ukuran sedikit untuk video yang kemarin-kemarin sudah diupas bu ini, nggak terlalu lebar. posisinya seperti ini ya. Nah, ini sudah dipas untuk lubang transfernya, sudah seperti ini. ini supporting bagian seperti ini nah untuk dipaskan seperti ini teman-teman biar, biar enak aja. kalau saya nggak penting enggak udah dipotong yang ini ya yang menurut ini betul bisa nah bagian pengen ini yang tersebut seperti ini dipaskan Lepasnya dengan lubang gerbeng seperti ini, ini Kita lakukan Ini lubang seperti ini Ini gak kiasa ya karena ini budok Kopi dan budokan ori ini Untung saya buat orang Ini masih pakai bau kopi Hal di poting sedikit enak ini head ori, belum reporting belum reporting ulang ya seperti ini kondisinya kalau ada yang minat cat aja gak apa-apa ini ori, belum OP OB. obusus 200 masih mulus perol ke memakai review kompetisi review 150 tibolnya yang kompetisi kemarin pakai yang medium kurang enak, jadi harus lagi membran kompetisi tanpa memakai nepon, memurah-murah tapi ini adanya japan murah-murahan membran masih mengandalkan minyak dengan motif gitu seperti ini tengahnya dipotong membebarin sedikit minyak dipotong Sedangkan, dalam bankable, yang rumah ini udah dimodif, dilubangi. Kalau lubang, saya akan model zigzag dengan rata seperti ini, dengan rata saya itu. Kalau bisa dikasih yang satu, sini, sini, sini, ya, ini ini sini, segini, ini masih kampas opening jadi ya, tidak ya, slip ini juga dimodif. Di lubang sini dan di piston seperti ini ini bukan aja ya Bu ini kapan pas amplas, saya tanah karena kemarin pas pas naik kursis sedikit agak kurang pas empat jadi saya lampas sedikit dikit ini saya lubangi sendiri saya modif sendiri saya lubangi ini sudah pemasangan kemarin membuat piston ini dengan modif seperti ini ya, biar biar bagus. apa gunanya di coak? mungkin kalau ada yang tanya ada yang penasaran ini cowokkan sesuai lubang egos, ini kedalaman kurang lebih atau mungkin lebarnya sesuai lubang egos, kuat sendiri, motif sendiri, lubangnya masih bagus ini cuma bekas ambles. udah ya untuk kan piston seperti ini masih oversize dua produk kan dan modus seperti ini, ukuran saya ya mencoba, kalau nggak dicoba kan nggak belum tahu, alhamdulillah hasilnya memuaskan dengan dicoba seperti ini. untuk kemarin yang tanya mana berukuran berapa mili, ukuran berapa mili, saya magnet. MSP. Sebentar nih dikit ya, ya. Saya samakan dengan berat blender sebelah kanan. Satu-satu menentunya. Ya, sama ya. Ukurannya sama. Jadi untuk mengenakan mata atas saya usahakan saya mencoba dengan begitu aneh kita menyamakan bentuk sebelah kanan dan akhirnya atasannya ya enak menjelaskan untuk nonton ini Ini cuma menggunakan rasio standar rasio masih standar menggunakan kick engkol karena untuk baterian Udah diubah dikit, tanpa kuping atau geometrik. Oh, Kalau hancur ya, beli lagi untuk rasionya. Ini tapi mengusi menggunakan TWK ekstrak tiga puluh Untuk WCMC nya nanti kita buka ya. Kalau ada yang tanya kok bisa pakai WTK tiga puluh lima enggak? enggak apa, apa kok muat itulah intinya BGMC kami buat ukuran 50 60, 50 55 jadi pas uang isi dari bawah sampai atas kalau boros ya yang penting boros untuk mah dagangan bentang hanya cuma bonus dan kalau seperti ini dibesarin ini ukuran 35 Heid sudah diubah kembali nah, saya ukur dulu ya. ini ukuran 58 dengan kemiringan 14,5 ini untuk kemiringan masih sama ya dari kemarin masih mengandalkan 14,5 dengan masih enak 0,3 lebar 58 disesuaikan dengan piston karena piston udah okses 200 jadi ya, udah ya, ini doang ya sama sih kalau, kalau kemarin nah kondisinya seperti ini belum dipasang kalau sudah jadi aku buat jalan-jalan coba jalan-jalan ini persiapan buat ngabuburit untuk tes ratenya di next video aja ya guys terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh